USD Yen bullish, waspadai dengan aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 123.05 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 122.43. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212